Jal berhanya seputar legislator tentunya. Menemani santai sore kalian saat ini Bang Wimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih seputar lagi kita ke kabar pertama persahabat ya kita lihat aja Ada sebuah unggahan spesial nih tentunya baru diunggah di channel Youtubenya Kakak Bilar vitamin spesial bahagia untuk kita semua sebagai fans sejati dari Leslar ya Momen ketika gede olas dikejora ini lagi masakin semua tim ya Masya Allah mudah-mudahan saja Dede Elasti selalu menjadi istri idaman seorang Kriski Pilar latihan persahabatnya dalam momen memasak Dede Lesti langsung bergoyang aja nih di bawah happy aja nih pas sahabatnya duh bikin cute dan bikin menggemaskan aja nih pas sahabatnya asik banget di bumi lagi goyang mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan amin ya robbal alamin Selanjutnya juga persahabat kita lihat nih ada sebuah unggahan momen terkiut Wow, Masya Allah banget ya Akhirnya kita mendapatkan vitamin bahagia sore hari ini Lesti kejora langsung digendong oleh suami tercinta Aduh, Masya Allah banget ya persahabat ya Yang panas semakin panas melihat keromantisan kekiutan dari Pasangan Lesti dan Kakak Rizky Billardu, masya Allah banget langsung digendong, pokoknya oleh Kakak Bilar dijaga, dilindungi banget persahabatnya. Makin sayang, makin bahagia selalu kepada Leslar. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans, yakni dari akun Instagram. Ani Murti 82 mengatakan matu tuh bilang ya Allah Dede digendong kakak lucu Katanya tuh <gitu> Cute banget tuh ya Selanjutnya komentar lainnya diberikan dari akun Instagram Kasmiati Anissa mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah istri mana yang gak bahagia dan bangga Kalau diperlakukan oleh suami tercinta itu persahabat ya diperlakukan suami seperti itu sehat terus ya kalian bertiga katanya tuh masya allah amin amin doakan yang terbaik mudah-mudahan doa baik doa yang tulus selalu diijabah oleh Allah amin ya robbal alamin dan selanjutnya kita lihat juga ada unggahan dari ibu Harsiwi Ahmad menginfokan bahwa bintang pantura enam ini sudah masuk 12 besar grup persa 2 akan tampil malam ini persahabatia ya. dan kita lihat di kolom komentar persahabatia ya, banyak sekali tentunya yang eh, menyebutkan nama dedeklasi kejora menjadi bintang tamu nih banyak sekali yang ingin dede Lesti menjadi bintang tamu di acara bintang pantura panggung dua belas besar persahabat ya tuh dede Lesti jadi bintang tamu doang bu katanya tuh dari dewi susanti ya mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari ibu harsiwi soal penampilan lesti Kejora Berikutnya juga kita lihat nih sahabat, ada unggahan spesial dari GS-nya Kak Nova Ini 4 jam yang lalu diunggah Di akun Instagram pribadi miliknya Kak Nova mengunggah kebersamaan Dinner barang keluarga, salah satunya ada si cantik idola kita. ada Lesti Kejora yang duduknya sampingan sama mertua, ya aduh, bang, cute banget. Yang membuat kita semakin bangga kepada Lesti. Mudah-mudahan keluarga besar dari Leslar selalu diberikan kebahagiaan dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya juga kita lihat di persahabat, ya ada sebuah unggahan terbaru. Kak Bilar di lokasi syuting nih, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran untuk syuting hari ini. Doakan dukung yang terbaik untuk idola kita. Berikutnya, kita lihat juga di pas ya ada sebuah info yang kita dapatkan sore hari ini. Diunggah oleh akun Instagram Mailandani ya, di sini uh, merepost kembang unggahan. Banyak sekali yang bertanya nih kepada Kak Mailandani. Tentu seputar Lesti Kejora nih Pertanyaannya kak Apakah dia Lesti tetap jadi juri lidah tahun depan? Katanya tuh Dijawab Sepertinya untuk tahun depan tidak Katanya tuh para ya Dan kita lihat juga jawaban yang kedua Gak tahu dengan kondisi Lesti yang mungkin Nanti udah punya debai Jadi belum tahu bisa ya bisa enggak Katanya tuh Berarti sudah dipastikan Lesti Kejora ini Tahun depan nggak bisa menjadi juri di acara lida dan glitter sabat ya. Tetap kita doakan yang terbaik mudah-mudahan. Idola kita selalu diberikan kesehatan, amin. Ya Robbal alamin dan tentu tahun depan bunda utun kita ini fokus sama si utun dulu persabat ya. Selalu support, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan cidukan vitamin manja sore hari ini. Tetap stay tune dan pandangin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini adalah informasi ini sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.